Hai guys, welcome back to my YouTube channel Nah, hari ini aku mau bikin video tentang keceriaan Natal di perumahan aku uh, di Australia Nah, aku mau ngucapin dulu sebelumnya selamat Hari Raya Natal, bagian merayakan dan tahun baru Oke, okay. nah jadi uh, kalau misalnya di Australia ini, kalau misalnya suasana Natal tuh Perumahan rum bakal uh, dihiasin sama lampu-lampu di depan rumahnya. Nah di rumah aku ini udah dihiasin lampu juga, tapi ini belum nyala karena kan ini masih terlalu terang. Aku ngunain uh, tenaga uh, matahari atau solar. Nah di depan rumah aku ini tetangga rumah itu udah lihat lampu-lampunya, tapi nanti pas udah gelap, udah malam, aku akan videoin supaya kalian lihat bagaimana suasana. Um, Gemerlapnya lampu-lampu natal di perumahan aku Oke, okay, jadi ikutin terus videonya Jangan lupa klik like dan subscribe video channel aku Oke? Okay? Thank mm -hmm. you.